Ya, ketemu lagi dan kami di sini. Pertanyaan yang buat sebagian besar anak muda yang saat ini mungkin lagi pacaran, kak. Hmm. Pacaran beda apa? Boleh gak sih. <laughs> <laughs> itu pasti di mana oh. mana pasti orang akan bertanya itu. Uh, secara apa ya? Secara etika. Karena di dalam di dalam apa kekristenan itu kan ada yang namanya dogmatika. Dogma itu ajaran. Ajaran yang sudah digariskan demikian. Nah kalau secara ajaran itu nggak boleh menikah beda agama itu dilarang. Itu kalau secara, secara uh, ajaran gereja ya. Tapi ada juga pertimbangan lain yang disebut pertimbangan etis. Pertimbangan etis itu dasarnya itu ada yang kalau istilah teologi itu deontologis, teleologis, dan faktor uh, konteks ya. deontologis itu benar-salah hmm. benar atau tidak Nah ya. jadi acuannya adalah dogma gereja tadi, ajaran gereja tadi jadi secara deontologis itu sudah melanggar kecuali kalau misalnya kita tinggal di gereja yang membolehkan ya, karena beberapa gereja ada yang membolehkan tapi mayoritas gereja tidak, tidak membolehkan Lalu kemudian pertimbangan kedua sekarang. Pertimbangan kedua itu teleologis. Teleologis itu uh, lebih kepada baik atau buruknya. Baik atau buruk itu bukan berdasarkan situasi ketika kita pacaran ya. Mm -hmm. Di dunia pacaran semua akan terlihat baik kok. Iya pasti. Ya, namanya juga orang bagi jatuh uh, cinta Kalau nikah siap-siap. Nah, pertimbangan ke depan itu yang kadang-kadang kita kalau di dunia romansa itu kita enggak enggak kepikiran sampai ke sana, kan? karena orang membayangkan pernikahan itu indah indah ya karena rata-rata sinetron film itu berakhirnya <laughs> di pernikahan kalau ada episode ada season kedua baru mulai muncul konflik-konflik yeah. dalam rumah tangga nah, konflik ini yang tidak diantisipasi misalnya ketika dia punya anak anak itu mau ikut siapa? bapak atau ibu? mungkin ketika uh, masih dalam masa pacaran gampang saja mungkin yang laki-laki akan bilang ya ikut kamu lah bebas ah. ya, <laughs> perempuan juga bilang enggak ikut kamu aja bebas jadi uh -huh. eh, karena yang namanya pacaran itu kan proses penjajakan ya yeah. ya nah, disitu kan masih marketing yang bekerja ya usaha untuk membujuk nah, tapi ketika sudah terikat terikat itu kan eh, orang nggak akan lagi seperti hidup ketika masa pacaran disitu sudah butuh komitmen dan Ego masing-masing itu akan muncul Akan akan semakin dipertajam Jadi dalam <tuh> Pacaran beda agama itu Akhirnya kalau kita pikir ke depan Akan lebih banyak buruknya Daripada baiknya ya, Buruknya itu yaitu tadi Soal perbedaan keyakinan Perbedaan eh, Apa namanya Tradisi dan sebagainya Kita nggak usah ngomong soal Menikah beda agama, dik, beda suku saja. Iya, nah, jadi itu pertanyaan besar. Iya. Uh, misalnya antara orang Batak dengan orang Manado, misalkan ya. Mm -hmm. Batak itu kan banyak sekali, uh, apa ya, acara-acara kebersamaan ya. yang semuanya dalam acara itu durasinya panjang. Beberapa kali, ikut acara yeah. orang Batak itu kan durasinya Betul. panjang, banyak -banyak. kemudian hampir 100% acara itu diisi dengan bahasa. Batak Batak. Nah, bayangkan kalau misalnya istrinya atau suaminya hadir di situ dan hmm. harus terlibat, karena kan ada istilah ya ada strukturnya ya, kan. Strukturnya di bawah. Betul. Dia harus ke dapur, harus ini kan? nah. uh, siap nggak dia? Sebenarnya dia dibesarkan di budaya Manado yang uh, di Manado itu semua orang tuh diberi kebebasan. Jadi tidak memandang dia anak pertama, anak kedua, anak perempuan, anak laki-laki. Uh, apa ya, posisinya itu? si adik itu bisa memprotes kakaknya dengan keras. Jadi hmm. e, budaya demokrasinya sangat tinggi di sana di, di Manado. Nah, ketika dia masuk dalam budaya Batak yang apa patria patrilinealnya patrialistiknya itu masih sangat kuat, hmm. sangat ketat dan struktur hierarkinya itu masih sangat kuat, belum tentu dia siap, belum tentu dia bisa. Hmm. Banyak rumah tangga yang akhirnya kan e, bisa hanya karena soal beda suku. Apalagi ini beda agama. Nah, kalau beda agama, ya pertama kita berdoa aja udah nggak sama-sama. Betul. Kemudian eh, kita beribadah aja udah pisah. Hmm. Peralan ibadah itu paling ideal dilakukan keluarga. kemana suaminya pergi, ke situ istrinya pergi. Jadi hmm. akan ada banyak sekali eh, masalah yang kita sendiri nanti nggak akan siap untuk menjalani semuanya itu ya sekalipun dia mungkin sudah teolog sudah apa akan kesulitan. nah jadi secara secara etis kalau kita lihat dua pertimbangan itu saja sebenarnya sudah sudah gugur hmm. uh, apa dasar kita untuk menikah karena modalnya cuma apa modalnya cuma modal cinta hmm. cinta itu tak bertahan berapa lama sih ya kan? saya pernah baca buku eh, majalah di pesawat waktu itu naik pesawat ada majalah ada seorang psikolog menulis bahwa umur cinta manusia itu hanya 4 tahun hmm. ya, setelah 4 tahun dia akan berubah menjadi mungkin seperti ya teman atau ya udah terikat oleh komitmen bersama dalam dalam rumah tangga tapi sebenarnya sudah bukan cinta seperti cinta mula-mula yang hmm. yang mengikat mereka tapi sudah ya karena kita sudah rumah tangga mau apa lagi gak mungkin putus Gak mungkin apa lagi kan nah, dan fenomena yang kita lihat sekarang misalkan dimana perceraian itu semakin lama semakin mudah Hmm. Jadi, ya, itu artis saja ada yang sudah sampai, berapa kali menikah Aduh, Dan ada juga ada, itu. Aduh, ini yang saya operasi. Ya, Kemudian, jangankan artis, hamba Tuhan aja ada yang sudah sampai, bisa rumah, hmm. ada yang sampai cerai. Nah, itu kan berarti apa ya, Rumah tangga itu semakin rapuh. Hmm. Nah, jadi kalau kita sudah bisa membayangkan ke depan rumah tangga itu terlalu rapuh, maka sebaiknya kita perkuat dari awal. Hmm. Pertama fondasinya sebaiknya sama. Jangan yang beda-beda, yang satu pakai bata merah, yang satu pakai hebel. Oh. Nah, itu <laughs> kan. yang satunya kuat, satunya enggak, itu enggak akan Tapi enggak menutup kemungkinan dong tetap ada yang berhasil. Ada, tapi dari sekian persen dari 100% persen, yang berapa persen yang berhasil. Tapi enggak perlu dicontoh lah, ya. itu intinya sih gitulah. Ya. <laughs> <laughs> tapi nah, dari kan pertanyaan saya, Pasaran boleh beda agama boleh atau tidak? Hmm. Nah, Gimana? Oke nih, beda agama antara umpamanya Kristen dengan Allah gitu. Hmm. Nah, si A ini memang agama A, tapi dia percaya Yesus. Hmm. Cuman dia nggak mau pindah. Hmm. Nah, itu gimana tuh? Dia percaya, dia bahkan kayak jadi pantang nyalah gitu. Hmm. Nah, itu gimana? Um, perlu dipertanyakan lagi, kenapa dia tidak mau? menganut sebuah agama mungkin karena lihat minoritas atau mungkin karena lihat ah gua nggak mau takut suami gua saudara gua mungkin karena kayak gitu gimana kalau saya sih contoh sederhananya begini kita mengidolakan sebuah brand misalnya mm -hmm. merek handphone atau merek apa tapi kita nggak pernah berani untuk membeli mm, ya, ya. maka kan sebenarnya kita tidak sedang tidak tahu kualitasnya seperti ya, apa jadinya ya ya kita mengidolakan sesuatu yang yang dia setelah kita, yang sebenarnya kita sendiri belum pernah pegang, belum pernah kita beli. Nah, kecuali kalau dia tidak bisa beli karena nilainya yang terlalu, ya, terlalu mahal. mahal, tapi dia ada impian untuk itu. Tapi itu pun orang yang betul-betul mengidolakan, dia pasti akan nabung atau setidaknya nyicil. Betul, untuk beli. Hmm. Artinya, dia pokoknya harus dapat itu baru dia betul-betul ketahuan idolanya. Idola atau enggak? Nah, ketika dia berkata bahwa saya percaya kepada Yesus, tapi dia memilih untuk tidak. Uh, misalkan menjadi Kristen atau <tuh> uh, mengakui lah Kristen itu kan sebetulnya hanya sebuah identitas ya mm -hmm. tapi yang paling penting itu kan dia adalah membuat pengakuan bahwa dia telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru oh. Selamat pribadi intinya pokoknya uh, dia percaya Yesus ya lu terima Yesus apa enggak itu aja sih ya, lho, lebih baik ya. itunya kan ya setidaknya kan Yesus bilang Kristen itu kan fondasinya adalah Brotherhood itu, uh, koinonia, persekutuan hmm. Nah ketika dia sudah menerima Kristus, dia harus masuk ke dalam persekutuan oh. Persekutuan itu berarti harus hidup bersama dengan orang-orang yang percaya Nah seperti dia kan harus ya minimal dia beribadah bersama, hmm. sharing, mendengarkan Jadi semakin kuat keimanannya Jangan cuman dasarnya, ya pokoknya saya percaya saja bukti dari percayanya apa kan ada di ya iman tanpa perbuatan ya mati. Nah, ya iya. Sama aja saya iman itu kan percaya. Hmm. Saya percaya tapi saya nggak pernah mau melakukan ya sama aja bohong. Gitu. Oke, okay, anak-anak muda. Gimana? bahasan kali ini bikin kepala pusing. <laughs> Pokoknya pilihan tetap ada di kalian sendiri. Jadi pilih yang terbaik ya. Terima kasih untuk episode kali ini.